Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, kembali lagi dengan saya Asna channel di e, baik disini saya akan memberikan tutorial cara membuat logo atau foto itu transparan di teks atau di surat atau di surat terajang lainnya oke kita akan buat seperti ini oke e, yang ini saya hapus dulu e, caranya langsung aja Uh, kita langsung klik insert kita ke klik picture oke okay, nah setelah itu kita cari logonya kita cari aja setelah itu kita klik logonya klik insert nah sekarang seperti ini habis seperti ini kita langsung lari ke web text oke okay, kita klik aja bahin text oke okay, klik oke okay setelah itu ini kan udah berhasil nih sekarang kita tinggal pilih efeknya aja kita pilih color kita bisa ready ke sini kita bisa pilih sini terus bisa dari ke correction nah di correction ini kita bisa di brightness and contrast kita bisa cari kontrasnya ya kan biar gimana caranya biar tulisannya itu enggak terlalu enggak jelas atau terlalu mencolok backgroundnya, oke seperti ini, ini bisa, oke, kayak nah, gini, oke, uh, jadi seperti itu uh, tutorialnya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel saya. Uh, sebelumnya jangan jangan lupa like, uh, share, and subscribe. Terima kasih, Nga Ihri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.